Hai guys, buat teman-teman sahabat -teman, Ratu Bidadari TV uh, Bersama saya Ratu Bidadari, Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini saya sedang mau mereview uh, pantai selatan uh, tempatnya di Balai Kambang ya Buat teman-teman di sini saya ingin unboxing ya Karena lautnya lagi surut Kalau kemarin malam saya di sini di sini tuh apa, uh airnya sampai sini guys, gitu loh. lah pagi-pagi ternyata airnya surutnya sejauh gitu, gitu loh. yuk ikutin terus perjalanan Ratu Bidadari. ini mau lihat sunset ya, cuman sunsetnya masih belum ada teman-teman. Uh, masih belum muncul karena ini masih pagi jam 5 ya, kalau nggak jam 5 jam 6 ini guys. yuk ikutin terus perjalanan Ratu Bidadari. Uh, cari karang, cari karang, apa cari karang-karang? Siapa tahu kita nanti nemu emas, ya guys. Siapa tahu uh, nemu emas, nemu berlian, atau nemu-nemu apa gitu, loh guys. Guys, yang bisa dibawa pulang. Uh, mungkin teman-teman penasaran ya, lihat karang, lihat air laut yang sedang surut seperti apa. Ini teman-teman uh, penampakan. Karang-karang uh, atau penampakan air laut yang surutnya sampai ke sana se sejauh itu uh, Mungkin siapa tahu kita review dapat kenang-kenangan ya guys Intinya dapat sesuatu lah yang bisa dibawa pulang Wah <laughs> saya menemukan kul buntet ini guys <laughs> Aduh, aduh, aduh Kita dapat kul buntet ya siapa tahulah dapat oleh-oleh yang cukup lumayan lah buat kenang-kenangan ya guys ya ah. uh -huh. tuh guys ini karang-karangnya guys cuman kok sejauh ini belum menemukan anu ya saya belum melihat ada sosok-sosok penampakan hewan-hewan uh, seperti ular seperti ikan dan bahkan makhluk hidup ini guys Ya mungkin harus bersabar ya buat teman-teman ya Oh di sana juga ada orang Gak tahu ya cari apa ya mungkin uh, cari karang atau apa Ini guys ini kayaknya ada batu agak menarik ya Coba dilihat dulu ya guys iya, iya, iya, iya. Oh ternyata karang guys Oh bukan karang keong Fosil keong guys Oh, iya, iya, iya. Uh, langkah demi langkah uh, kita mau lihat sunset cuman masih belum muncul guys oh disitu ada ikan-ikan hias guys gak tahu ya ikan apa itu ya keren banget ikannya Siapa tahu ada yang bisa dibawa pulang Buat kenang-kenangan ya buat teman-teman ya Doain saya Ratu Bidadari Dapat sesuatu yang ada di sini teman-teman Oh Pemandangannya sangat luar biasa sekali Cukup bagus banget Cukup bagus banget Wah, wah, wah Aduh gak bawa eh, Karangnya agak tajam-tajam guys Karangnya agak tajam-tajam dan saya nggak pakai sepatu nggak pakai sandal masalah kalau pakai sepatu pakai sandal malah ribet nanti Oh ini ini semacam karang guys ini karang ini karang ini guys keren ya tempatnya keren guys Sejauh ini, saya masih belum menemukan sesuatu yang bisa dibawa pulang. Ya, pinginnya sih dapat-dapat berlian gitu loh, atau bongkahan emas gitu biar bisa dibawa pulang. <laughs> Aduh, ah. kita bolang, kita bolang saat ini, guys. Kita bolang, bolang, bolang, bolang. Ikan ini bagus-bagus sini. cuman kalau kita nggak bawa seser, susah apa jaring maksudnya Wah, wah, ada kepiting-kepiting juga di situ. Ada kepiting-kepiting buat teman-teman. Iya, iya, iya, iya. Ini saya juga sambil pelerak-plerok ya. Masihnya mata saya pelerak-plerok itu sambil melihat sesuatu siapa tahu ada sesuatu gitu loh, guys. Ya sesuatu, sesuatu. Ya sesuatu seperti uh, apa? Lagunya Sari ini Ini teman-teman di depan saya ini sudah banyak Ikan-ikan uh, ya yes, Cuman uh, ada kehadiran saya Ada kehadiran saya Dia takut ya Ikan-ikannya pada lari-lari Ikan-ikannya pada lari-lari semua Dan ikan-ikannya pada uh, Bersembunyi di dalam Gua-gua ya Gua-gua karang dalam artian Seperti itu guys huh, Keren banget Airnya surutnya sampai sejauh itu huh, Keren banget Keren banget guys Tak nyesel pokoknya Keren sumpah keren guys Keren banget ini guys Keren banget guys Keren banget Pokoknya artinya ini pemandangan yang sangat luar biasa ya luar biasa banget e, mencari sesuatu di tengah-tengah lautan gitu loh bayangkan kalau eh, malam udah tenggelam saya sedangkan kalau malam itu airnya sampai sana gitu loh Nah itu e, selatan pantai selatannya di sana surutnya sampai ke sana guys bukan main bukan main bukan main ya temen-temen bukan main pokoknya kok bukan main ya guys kok nggak ada nih ya ikannya kecil-kecil ya guys ya ikannya kok kecil-kecil ya maksudnya nggak ada penampakan-penampakan ikan yang gede-gede gitu loh biar bisa eh uh, dapat-dapat ikan tuna atau ikan apa kerapu atau ikan apa ya aduh tajam-tajam ya Aduh aduh mataku guys mataku kena air asin agak pedes kecipratan tadi ya Oh karang terumbu karangnya keren yo oh, terumbu-terumbu karangnya keren-keren uh, luar biasa banget luar biasa banget guys mataharinya sejauh ini masih belum muncul ya mataharinya masih belum muncul ya ini coba saya akan melingkar tidak ada matahari sama sekali jadi uh, matahari belum ter terbit jadi saya masih belum bisa menikmati sunset ya wah ombaknya gede banget loh di sana Ombaknya gede banget cuman ini e, posisinya masih surut ya Waduh mudah-mudahan nanti e, ombaknya gak ambil sampai sini ya Soalnya kalau saya lari-lari di sini otomatis kakiku sakit semua guys Kira kakiku sakit semua Masalah karangnya di sini itu apa? Karangnya di sini tuh tajam-tajam ya guys Gak bawa sepatu gak bawa sandal ini masalahnya Kalau bawa sandal kan masih enak guys Lihatin itu, lihat buat teman-teman yang lihat ke belakang saya itu ombaknya gede banget deh. Saya takut guys, maksudnya takut nanti kalau ada uh, gelombang susulan atau gelombang tsunami yang agak gede, dimana aku nanti nggak punya kesempatan durasi untuk melarikan diri. Ini kan bahaya guys. Gitu. Wah keren banget, sumpah keren banget guys. Ini, ini oh mungkin teman-teman penasaran ya Pengen lihat karang ya Pengen lihat karang ya Oke ini saya lihatin ya kameranya ya. Ini teman-teman Karangnya ini adalah penampakan Karang-karang hmm, Ini kaki-kakak Ini kaki saya nih guys kalau nggak percaya ya Kalau nggak percaya ini kaki saya Saya tidak menggunakan alas Loh ini karang-karangnya Ini guys permasalahannya kok enggak ada ikan yang gede ya. ikan yang gede kemana semua ya guys ya itu ada orang-orang uh, gitu kayaknya lagi mancing itu guys lagi mancing lagi mancing lagi mancing ikannya yang tak lihat tadi tadi kecil-kecil yang besar-besar itu kemana ya kok maksudnya kok enggak ada yang nyangkut-nyangkut gitu loh satu-satu gitu loh Dua ya gak apa-apa Tiga ya gak apa-apa Lah ikannya kecil-kecil gitu guys Sembunyi lagi Udah kecil sembunyi minggat Ini kayaknya ikan Ya buat teman-teman Buat teman-teman perhatikan Yang di tengah-tengah video ini ikan loh ini Cuman dia mirip Seperti karang gitu loh Padahal ini hewan loh Dia ikan Cuman ikannya mirip seperti karang mungkin untuk kayak bunglon ya buat teman-teman ya kalau bunglon dia hinggap di tempat hijau dia jadi hijau tuh eh teman-teman uh, itu kayaknya ada apa sih put apa keong ini ya wow ini buat teman-teman ini ada keong ini ini ada sesuatu ini makhluk Makhluk gok ya, cuman aku gak berani, gak berani megang guys, gak berani megang. Masalahnya takut nanti saya kesengat ini, takutnya kesengat ini bahaya ini guys, takut kesengat ini guys, gak tahu ya. Buat teman-teman ada yang tahu gak ini hewan apa ini, ya? ada yang tahu gak ini hewan apa ini, loh, lihatan, lihatan, ini kembut-kembut kak gitu loh, hidup loh ini cuman masalahnya nggak ada jote ya kalau ada jote gitu saya jote ini masalahnya nggak ada jote ini adanya batu-batu gitu loh ini hidup ini bisa dimakan apa enggak ya Pak teman-teman ini bisa dimakan enggak ya kayaknya ini bisa dimakan ya ini hewan loh ini nggak tahu ya hewan apa ya Entah ini cumi-cumi Entah ini kodok Entah apa ya Saya nggak tahu Yang jelas Ini hidup Cuman saya nggak berani megang Takutnya nanti keentup saya Takut saya nanti Apa eh uh, Ada racunnya Beracun gitu loh Nanti Nanti tangan saya abu gimana ini Buat teman-teman gitu. Cuman saya tak cari jodek dulu ya Biar kira-kira Eh -kira, uh, kira-kira apa ya hewan apa ya cuman saya tak cari jutek dulu buat teman-teman gitu Oke okay guys uh, pembolangan kita mungkin saya closing dulu ya saya mau cari jutek ini buat teman-teman mungkin saya next di video berikutnya untuk bolang-bolang review Kewan-kewan yang ada di sini siapa tahu kita nanti dapat emas atau dapat berlian bongkahan satu peti Ya guys ya buat beli Lamborghini ya nanti saya mau review ini hewan ini cuman saya masih cari jutek ini masih belum ketemu nggak ada jutek masalahnya di sini Oke buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV jangan lupa like comment and share Oke salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang itulah sejuta umat.